Live streaming Real Madrid versus Shakhtar Donetsk Liga Champions Real Madrid versus Shakhtar Donetsk yang laganya akan digelar pada Kamis 6 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bakal jadi duel krusial di Grup F mengingat kedua tim yang akan bertanding adalah penghuni peringkat dua teratas di klasemen. Hanya saja Real Madrid unggul dengan enam poin yang mana merupakan hasil kemenangan atas Celtic dan RB Leipzig. Bahkan dari dua pertandingan itu, mereka berhasil mencatatkan clean sheet dan menabung lima gol sejauh ini hingga akan memasuki matchday ketiga. Sementara itu, chatar Dones berada di peringkat dua klasemen grup F Liga Champions 2022-2023 dengan 4 poin. Pada matchday pertama, wakil Ukraina tersebut menumpas perlawanan RB Leipzig dengan skor 4-1, kemudian bermain imbang satu sama kontra Celtic. Tidak ayal, masing-masing tim memiliki misinya sendiri untuk bertahan di dua peringkat teratas grup F sampai match terakhir jelang knockout. Di pertandingan Real Madrid versus Chathard Donetsk, anak-anak asuk Carlo Ancelotti tentu jadi kubu yang bakal diunggulkan. Tahun lalu, mereka berhasil mengangkat trofi ke-14 setelah menumbangkan Liverpool di partai final yang digelar di Paris. Meski begitu, Real Madrid tidak boleh meremehkan Chathard Donetsk lantaran pernah kalah dua kali dari klub ini di Liga Champions 2020-2021. Live streaming Real Madrid versus Cihat Donas dapat disaksikan di platform video.com. Ancelotti Hazard memahami situasinya di klub. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengatakan Eden Hazard tahu persis mengapa dia hanya diberi sedikit waktu bermain di Real Madrid musim ini. Pemain timnas Belgia Hazard telah mengalami masa-masa sulit selama 3 tahun bersama Real Madrid, terutama karena alasan kebugaran. Meskipun sebagian besar fit musim ini, bagaimanapun pemain berusia 31 tahun itu baru menjadi starter satu kali dari 10 pertandingan Real Madrid di semua kompetisi dan hanya tampil dua kali sebagai pemain pengganti. Dia adalah pemain pengganti yang tidak digunakan dalam hasil imbang satu sama hari Minggu dengan Osasuna dengan pemain seperti Marco Asensio dan Mariano Diaz yang lebih disukai saat Los Blancos mengejar gol kemenangan. Ancelotti berdiri dengan panggilan seleksinya setelah pertandingan dan telah menegaskan kembali menjelang pertandingan Liga Champions Rabu dengan Shakhtar Donetsk bahwa Hazard harus berjuang untuk tempatnya. Jelas bahwa setiap pemain tahu situasinya. Saya harus menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi. Kata Ancelotti dilansir dari Football. Dalam hal ini, Eden belum berbicara dengan saya, dia memiliki banyak kompetisi, situasinya dan yang lainnya cukup jelas. Dia memahami situasi dengan sangat baik, setiap pemain memahami situasinya dengan sangat baik. Ada banyak persaingan di sini, jelasnya. Karim Benzema berpeluang samai satu rekor milik Lionel Messi. Real Madrid dijadwalkan akan bertanding melawan Shakhtar Donetsk pada laga ketiga grup F Liga Champions 2022-2023. Menghadapi Shakhtar Donetsk, salah satu bintang Real Madrid Karim Benzema punya misi tersendiri. Misi tersebut adalah menyamai catatan Lionel Messi dalam hal mencetak gol di setiap musimnya secara berturut-turut. Menurut laporan situs resmi UEFA yang dinukil bolasport.com, di sepanjang karirnya berkiprah di Liga Champions, Karim Benzema telah mencetak gol dalam 17 musim di Liga Champions secara berturut-turut. Sementara Lionel Messi telah mencetak gol dalam 18 musim Liga Champions UEFA berturut-turut dan membuat Liga jadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 18 musim secara beruntun. Oleh karena itu, Benzema hanya butuh satu gol ke gawang Shatardones untuk menyamai rekor milik Lionel Messi. Di sisi lain, Benzema pertama kali mencetak gol di Liga Champions pada musim 2005-2006. Saat itu, Benzema berhasil mencetak satu gol saat masih memperkuat Lyon. Setelahnya, Benzema terus mencetak gol di musim-musim berikutnya, baik bersama Lyon maupun Real Madrid. Hingga akhirnya, Benzema menjadi pencetak gol terbanyak untuk pertama kalinya di Liga Champions 2021-2022 dengan 15 gol. 15 gol yang dihasilkan oleh Benzema turut membantu Real Madrid jadi juara Liga Champions 2021-2022. Sering dipasang jadi sayap di Real Madrid, Federico Valverde akui kurang nyaman. Federico Valverde mengakui bahwa dirinya kurang nyaman bermain sebagai winger kanan Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti. Strategi itu sudah terlihat sejak musim lalu, bahkan di final Liga Champions 2021-2022 melawan Liverpool, pemain internasional Uruguay tersebut juga tampil di posisi itu, dan ia memberikan assist untuk gol-tunggal yang dicetak oleh Vinicius Junior. Sebenarnya, ia tidak masalah untuk beroperasi di sisi sayap, tetapi Valverde mengungkapkan bahwa dia bisa lebih banyak berkontribusi dalam bertahan dan menyerang ketika dipasang di posisi aslinya sebagai gelandang. Saya sangat nyaman bermain di sektor tengah. Saya merasa bisa memberikan kontribusi terbaik ketika bertahan maupun menyerang dari tengah. Ungkap Fafir dia dikutip dari Managing Madrid. Bermain di sektor tengah memberikan saya kebebasan yang jauh lebih besar ketimbang tampil di posisi sayap. Musim ini, dari 10 laga yang sudah ia mainkan di semua kompetisi, 7 antaranya ia bermain sebagai starter di posisi winger kanan. Dia pun juga mampu melewati torehan golnya musim lalu dengan ia hanya mencetak satu gol saja, sementara di musim ini Valverde sudah menorehkan empat gol. Catatan itu membuatnya sangat senang dan Valverde mengaku jauh lebih percaya diri untuk melepaskan tembakan daripada musim lalu. Tembakan saya yang tahun-tahun sebelumnya hanya mengenai tiang gawang, kini telah bersarang di dalam gawang. Hal itu tentu saja membuat saya percaya diri, imbuhnya. Sekarang, saya lebih sering melepaskan tembakan karena merasa sangat percaya diri. Saya sangat percaya akan kemampuan diri sendiri untuk urusan mencetak gol.